Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar syarah kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dirahmati Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan bab yang keempat yaitu tata kesopanan atau adab seorang murid pada gurunya Kita akan masuk pada Poin yang keempat Tugas yang keempat adalah Orang yang baru menerjunkan diri Dalam ilmu Pada awal langkahnya agar menjaga diri Dari mendengarkan pendapat manusia Berbeda-beda Baik ia menerjunkan diri Dalam ilmu dunia maupun Dalam ilmu akhirat Karena hal itu akan membingungkan Akalnya Membingungkan benaknya membuat-buat pendapatnya dan mutus asakannya dari mengetahui dan menelitinya. Tetapi sioknya pertama-tama ia merapikan satu jalan yang terpuji dan disukai oleh gurunya. Kemudian setelah itu ia mendengarkan mazhab-mazhab dan kemiripan. Jika gurunya tidak merdeka dengan mazhab satu pendapat, namun kebiasaannya adalah menukil mazhab-mazhab dan apa yang menjadi pendapat dalamnya, maka hendaklah dia berhati-hati daripadanya Karena penyesatannya itu lebih banyak daripada petunjuknya Maka tidak patutlah orang buta menuntun orang-orang buta dan menunjukkan mereka Oleh karena itu keadaannya dianggap dalam buta kebingungan dan padang kebodohan Mencegah pemula dari hal yang mirip itu menyerupai mencegah orang yang baru saja masuk Islam Dari bergaul dengan orang-orang yang ingkar Mendorong orang yang kuat untuk melihat perbedaan-perbedaan pendapat itu menyerupai dengan mendorong orang yang kuat untuk bergauli orang-orang yang ingkar. Oleh karena itu, penakut itu dilarang menyerang barisan orang-orang yang ingkar sedangkan pemberani diarahkan kepadanya. Termasuk kelain dari hal detailnya adalah sangkaan sebagian orang-orang yang lemah bahwa mengikuti orang-orang kuat dalam kemudahan-kemudahan orang-orang kuat itu adalah diperbolehkan. Dan ia tidak mengetahui bahwa tugas orang-orang kurut -orang itu berbeda dengan tugas orang-orang yang lemah Dalam hal itu sebagian dari mereka berkata Barang siapa melihatku di permulaan maka dia akan menjadi teman Barang siapa melihatku di penghabisan maka dia akan menjadi zindik Karena penghabisan itu mengembalikan amal-amal ke batin Dan anggota-anggota badan diam kecuali dari tugas-tugas yang wajib Lalu terlihatlah bagi orang-orang yang melihat Bahwasannya hal itu adalah kebatalan, kemalasan, kelalaian dan jauhlah itu Itu merupakan pengikatan hati di mana saksian dan kehadiran Dan melazimkan zikir yang mana itu merupakan seutama-utama amal secara terus menerus Penyerupaan orang lemah kepada orang kuat pada sesuatu yang dari lahirnya tampak Bosnya itu kegag kegagabahan adalah menyerupai alasan orang yang menjatuhkan najis sedikit ke Dalam kendi kecil yang berisi air Dan dia membuat alasan bahwa kelipat gandaan najis ini Kadang-kadang dilemparkan dalam laut Padahal lautan itu lebih besar daripada kendi kecil tersebut Sesuatu yang boleh bagi laut maka suatu itu lebih boleh bagi kendi kecil tersebut Maka orang miskin yang hina ini tidak mengetahui bahwa laut dengan kekuatannya Merubah najis menjadi air maka air najis itu dengan kuatannya berubah kepada sifatnya atau laut Sedangkan najis yang sedikit itu mengalahkan kendi kecil dan berubah air kendi kepada sifatnya Oleh karena ini pula maka dibolehkan bagi Nabi SAW Suatu yang tidak diperbolehkan bagi orang lain Sehingga diperbolehkan punya sembilan orang istri Karena beliau punya mempunyai kuatan yang Daripadanya timbulah sifat adil kepada para istrinya meskipun para istri itu banyak Adapun orang lain maka ia tidak mampu atau sebagian keadilan Bahkan ia melampaui batas terpapai yang ada di antara para madu itu Sehingga membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala Dalam rangka ia mencari keridoan para istrinya itu Maka tidaklah beruntung orang-orang menkiaskan malaikat dengan tukang-tukang besi Jadi ada sesuatu yang memang itu dikerjakan oleh Nabi dan tidak boleh diikuti oleh umatnya. ya Seperti Nabi itu istrinya sampai sembilan. Ya, ini tidak dibolehkan. Jadi karena ini adalah sesuatu yang memang Allah itu ridho di sana. Tapi tidak untuk umatnya. ya. Nah ini kekhususan-kekhususan yang tidak... Boleh siapapun mengerjakannya ya. Maka kata Imam Ghazali Seorang yang menutupi pertama kali itu Jangan terlalu banyak mendengar ya, Pendapat orang yang banyak Jadi fokus lo pada satu guru ya. Nanti supaya dia tidak bingung ya, Dan tidak membuat berpendapat Atau dia menjadi putus asa jadi jangan belajar pindah guru, pindah guru, pindah guru ya Belajar satu dulu Satu belajar Setelah itu pindah Terus sampai ilmu itu cukup pada diri kita Tugas yang kelima adalah Orang yang mencari ilmu itu tidak meninggalkan satu bagian dari ilmu yang terpuji dan tidak pula salah satu macam-macamnya kecuali ia melihat padanya Dengan pandangan yang menilik kepada tujuan dan penghabisannya Kemudian jika ia masih ada umur maka ia perdalamnya Jika tidak maka dia sibuk mengerjakan mana yang lebih penting daripadanya dan menyempurnakannya Dan mengambil sedikit dari seluruh ilmunya Karena ilmu lainnya karena ilmu ilmu itu bantu membantu sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain Seketika ia dapat mengambil faedah daripadanya dengan terlepas dari musuh ilmu itu karena ketidaktahuannya. Sesungguhnya manusia itu adalah musuh apa yang tidak mereka ketahui. Jadi manusia itu merupakan musuh dari apa yang tidak mereka ketahui atau yang tidak mereka ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa Islam yahtadu bihi fa sayaqulu hadza ifkun qadim dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata ini dusta yang lama. Al-Qaf ayat 11. Wa may yakudza min mudd murr marid yajid murran bihil ma azzalal. Barang siapa yang memiliki mulut yang sakit maka ia mendapati air yang sedap itu Pahit karenanya Ungkapan punya penyair Jadi siapa yang mulutnya sakit Air itu sedap aja Ya Padahal dia pahit Ya Maka ilmu-ilmu dengan tingkatan-tingkatannya itu Ada kalanya menempuhkan Hamba kepada Allah Ta'ala Atau menolong untuk menempuh satu Macam dari pertolongan itu Ilmu-ilmu itu mempunyai kedudukan yang bertingkat-tingkat dalam dekat dan jauhnya dari tujuannya itu. Orang-orang yang menegakkan ilmu itu adalah pemelihara seperti pemelihara pondok dan tempat-tempat rawan. Masing-masingnya mempunyai tingkatan. Dan ia mendapatkan pahala di akhirat menurut tingkatannya. Apabila dengan ilmu itu ia bertujuan atau bermaksud memperlihatkan Ridho Allah Ta'ala. Tugas yang keenam adalah ia tidak menerjukan diri di dalam suatu bagian ilmu sekaligus. ya tidak boleh sekaligus. Ini diambil semuanya, sekaligus. Tetapi ia harus menjaga tertib urutan. ini nah, kita ketika belajar tuh ada urutan-urutan yang tertib. Dan ia mulai dengan yang paling penting. Jadi mulai belajar tuh dari yang paling Prioritas Karena umur jika biasanya tidak umat seluruh ilmu maka yang perlu dipegangi adalah ia mengambil dari segala sesuatu yang akan apa yang terbaiknya Dan ia mencukupkan daripadanya dengan sekilasnya Dan ia pergunakan seluruh kekuatannya pada apa yang mudah dari ilmunya untuk menyempurnakan ilmu yang merupakan semulia-mulia ilmu Yaitu ilmu akhir. Yang saya maksudkan ada dua bagian Yaitu ilmu mu'amalah dan ilmu mu'kasyafah Tujuan mu'amalah adalah mu'kasyafah Sedangkan tujuan mu'kasyafah adalah Mengetahui atau mengenal Allah Ma'rifatullah Dan saya tidak bermaksud dengannya Adalah itikad yang diperoleh oleh orang umum secara warisan Atau memperoleh dengan segera ini biasanya orang pengen dapat ilmu itu instan, ya, cepat. Nah, ini juga berbahaya. Dan bukan jalan menyusun kalimat dan perdebatan dalam menjaga kalam dari tipu daya musuh sebagaimana yang merupakan tujuan ahli ilmu kalam. Bahkan hal itu merupakan satu macam keyakinan yaitu buah cahaya yang dilemparkan oleh Allah ke dalam hati hamba yang batinnya suci karena perjuangannya menghilangkan kotoran-kotorannya sehingga dia sampai ke derajat iman Abu Bakar Siddiq yang seandainya ditimbang dengan iman seluruh alam, dia iman Abu Bakar itu lebih unggul. Sebagaimana disaksikan oleh penghulu manusia Rasulullah SAW Maka apa yang ada di sisiku? Bahwa apa yang diitikarkan oleh orang umum dan disusun oleh mutakalim yang tidak melebihi atas orang umum, kecuali dalam buat kalimat, oleh karena itu buatannya itu diberi nama ilmu kalam, di mana Umar, Usman, Ali, dan seluruh sahabat dalam lemah terhadapnya, sehingga Abu Bakar mengungguli mereka dengan sir atau rahasia menetap dalam dadanya, dan keherananlah dari orang-orang yang mendengar seperti berkata-berkata ini dari pemilik syarak Rasulullah SAW Kemudian dia meremehkan apa yang didengarnya atas kesesuaiannya Dan ia menduga bahwasanya itu dari buatan kaum sufi Sesungguhnya hal itu tidaklah masuk akal Maka seharusnya kamu berhati-hati dalam hal ini Dan di sisinya hilangnya modal maka jadilah kamu orang yang loba atau berminat untuk mengetahui rahasia yang keluar dari barang dagangan atau pendapat para pukuh dan kalimin dan tidaklah menunjukkan kepadanya kecuali kelobaanmu dalam menuntutnya secara global semulia-mulia ilmu dan tujuan adalah mengenal Allah Azza wa Jalla ma'rifatullah dan itu bagai lautan yang tidak diketahui dasarnya Setinggi-tinggi tingkatan manusia dalam pengetahuan itu adalah para nabi Kemudian para wali, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka Telah dihikaikan bahwasanya Seorang bermimpi melihat dua orang yang bijak yang terdahulu dalam masjid Di tangan salah seorang dari kedua orang bijak itu terdapat kertas yang padanya berisikan Jika kamu berbuat kebaikan kepada sesuatu maka janganlah kamu menduga bahwasanya kamu telah berbuat kebaikan kepada sesuatu sehingga kamu mengenal Allah Taala. Nah, jadi ada kertas ada tulisan di kamu berbuat kebaikan kepada sesuatu, janganlah kamu menganggap bahwasanya kamu itu telah berbuat kebaikan kepadanya pada suatu itu sampai kamu mengenal Allah Taala. Dan kamu ketahui bahwasanya dia adalah pembuat sebab-sebab Dan yang mewujudkan segala sesuatu Dan di tangan orang yang lainnya Dahulu saya sebelum mengenal Allah Ta'ala Saya minum dan saya haus Sehingga setelah saya mengenal Allah Ta'ala Saya merasa segar tanpa minum nah, Ini cerita hikayat ya, Zaman dulu ada orang bermimpi Melihat dua orang bijak Kisahnya. Tugas yang ketujuh adalah ia tidak menerjunkan diri ke dalam satu bagian ilmu, sehingga dia menguasai secara baik bagian yang lain sebelumnya. Jadi, kita jangan masuk ke bagian ilmu yang baru sebelum kita menguasai ilmu yang sebelumnya, karena ilmu itu bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang pasti, di mana sebagiannya adalah menjadi jalan kepada sebagian yang lain. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang memelihara tertib dan tingkatan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang ta yang kami datang kan kitab kepada mereka Dimana mereka membacanya dengan benar-benar membacanya Al-Baqarah 121 Yaitu mereka tidak melangkah ke bagian lain sehingga mereka menguas, menguasai ilmu dan pengalamannya Hendaklah tujuannya dalam setiap ilmu terus menerus meningkat kepada apa yang di atasnya Maka tidak sioknya untuk menghukumi ilmu dengan kerusakan Karena terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahlinya Dan tidak pula dengan kesalahan seorang atau beberapa orang padanya Dan tidak menyelisihi mereka karena kepastian ilmu mereka untuk diamalkan, maka kamu melihat sekelompok orang yang meninggalkan pemikiran tentang hal-hal yang masuk akal dan perlu pemahaman padanya. Mereka beralasan bahwasanya seandainya hal-hal itu mempunyai dasar, niscaya ia ketahui oleh para ahlinya. Penyingkapan keraguan ini telah berlalu dalam Kitab Mi'yarul Ilmi. Nah, kitab Imam Ghazali Standar Ilmu. Dan kamu melihat sekelompok orang yang mengitikadkan batalnya ilmu kedokteran karena kesalahan dari dokter yang mereka saksikan. Dan sekelompok orang lagi beritikad sebenarnya, benarnya ilmu perbintangan karena benar secara kebetulan bagi seorang dan sekelompok orang lainnya beritikad batalnya ilmu perbintangan karena kesalahan secara kebetulan bagi seorang. Seluruhnya itu adalah kesalahan. Bahkan seharusnya Seseorang itu Diketahui pada dirinya Karena tidaklah masing-masing orang mengetahui seluruh ilmu secara penuh Oleh karena itu Ali dalam berkata Kamu tidak mengetahui kebenaran dengan orang-orang Ketahuilah kebenaran itu Maka kamu akan mengetahui orang-orang nah, Itu ucapannya Syedina Ali Kamu tidak akan mengetahui kebenaran dengan orang-orang jadi kita jangan dengerin orang ini, ya, terus kita bilang, oh ini kebenaran, bukan begitu. Tapi kenali dulu kebenaran, ya. Yang benar itu apa? Nanti kita akan dikenalkan Allah dengan orang-orangnya. Jadi jangan dengar orang ini, oh ini benar nih, oh ini benar nih, belum tentu. Maka ketahui dulu yang benar itu apa Ya walaupun di depan kita ada orang yang pakaiannya Seperti orang soleh Atau berpakaian biasa saja Ya Tapi dia mengatakan kata-kata yang benar Berarti kita dipertemukan di Allah dengan orang Yang benar Ya seperti kita bisa bertemu ada seorang yang wah sangat tua rentah memberi nasihat ya nasihat yang bagus yang baik nah itulah kebenaran yang kita ketahui dari orangnya ya, tanpa kita memandang siapapun dia tapi kebenaran itulah yang diucapkannya karena kita sudah mengetahui kebenaran itu sendiri Tugas yang ke kedelapan adalah dia mengetahui sebab yang dapat untuk mengetahui kemuliaan ilmu. Yang dimaksud dengan itu ada dua hal: kemuliaan kemuliaan buah ilmu, kepercayaan dalil dan kekuatannya. Itu seperti ilmu agama dan ilmu kedokteran. Sesungguhnya buah salah satu dari keduanya adalah kehidupan yang abadi, dan buah dari yang lain adalah kehidupan yang rusak dunia Maka ilmu agama itu lebih mulia. Seperti ilmu hisap dan ilmu perbintangan Maka ilmu, perbin, ilmu hitung itu lebih mulia karena terpercaya dan kuatnya dalil-dalilnya Dan jika ilmu hitung dibandingkan ilmu kedokteran Maka ilmu kedokteran itu lebih mulia daripada ilmu hitung Dengan memandang kepada buah-buahnya Namun ilmu hitung lebih mulia dengan memandang dalil-dalilnya Sedangkan memandang buah itu adalah lebih utama oleh karena itu kedokteran itu lebih mulia. Meskipun sebagian besarnya hanyalah perkiraan. Dengan ini jelaslah bahwa semulia mulia ilmu adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Dan para utusan-utusannya. Dan ilmu jalan yang menyampaikan kepada ilmu-ilmu ini. Maka takutlah kamu untuk mencintai kecuali kepadanya. Dan untuk tidak untuk rakus kecuali kepadanya. Jadi kita ini harus rakus dengan ilmu-ilmu yang sifatnya mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal malaikat, kitab-kitab-Nya, para utusannya. Ya. Tanpa kita meninggalkan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan dunia. Tugas yang kesembilan adalah tujuan murid sekarang adalah menghiasi dan mengindahkan batinnya dengan keutamaan, dan besok adalah mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan mendaki untuk bertetangga dengan kelompok yang tinggi dari para malaikat dan orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dengannya ilmu itu ia tidak bermaksud untuk memperoleh kepemimpinan, harta dan pangkat. Berdebat dengan orang-orang bodoh Dan berbangga terhadap teman-teman Jadi kita menentuk ilmu itu Jangan ada maksud Ya Untuk memperoleh Kepemimpinan Menjadi pemimpin Menjadi orang yang dikenal Ya Jangan juga Kita berniat ilmu itu untuk Mencari harta Dunia Mencari pangkat jabatan Atau ingin berdebat Ya Ya, supaya kita dianggap pinter ngomong Jangan seperti ini Atau berbangga-bangga dengan teman-teman kita Jika ini tujuannya Maka pastilah ia mencari sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada tujuannya Yaitu ilmu akhirat Dalam pada itu ia tidak seharusnya untuk melihat kepada seluruh ilmu lainnya dengan mata penghinaan Yang saya maksudkan kepada ilmu fatwa ilmu nahu dan bahasa yang berhubungan dengan Quran dan sunnah dan ilmu-ilmu lain yang telah kami kemukakan dalam muka pendahuluan-pendahuluan dan mutam penyempurna-penyempurna dari berbagai macam ilmu yang merupakan pardu supaya. dan janganlah kamu memahami terhadap keterlaluan kami dalam memuji ilmu akhirat itu terdapat pencelaan ilmu-ilmu ini orang-orang diberi bebanan dengan ilmu-ilmu adalah seperti orang yang diberi bebanan dengan menjaga jalan masuk ke suatu negeri Dari serangan lawan dan orang-orang yang berperang berjihad di jalan Allah Sebagian dari mereka ada orang yang berperang Sebagian lagi ada orang yang mempertahankan Sebagian lagi ada yang memberi minum Dan sebagian lagi ada orang yang melihara kendaraan mereka dan merawat mereka Salah seorang dari mereka tidak terlepas dari kebaikan Jika tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah Bukan untuk memperoleh rampasan pelang Jadi tujuan Dalam menurut ini harus kita bersihkan Jangan Tujuannya untuk Kepemimpinan Mencari harta Mencari pangkat, berdebat dengan orang bodoh Berbangga-bangga Di hadapan teman-teman, jangan sampai Maka demikianlah juga para ulama Allah Ta'ala berfirman. Yarfa'illahullazina amanu minkum Allah tinggikan orang-orang beriman dari kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Al-Mujadilah 11. Kemudian di surah al Imran 163 hum Mereka mendapat beberapa derajat di sisi Allah. Maka keutamaan itu adalah hal yang nisbi. Pandangan rendah kita kepada tukang tukar uang ketika kita bandingkan mereka dengan para raja tidaklah menunjukkan atas kerendahan mereka jika kita bandingkan dengan tukang sapu. Maka janganlah kamu menduga bahwa apa yang turun di bawah martabat atau tingkatan yang tinggi itu jatuh pangkatnya. Bahkan derajat yang tinggi itu adalah bagi para nabi Kemudian para wali, kemudian para ulama ilmunya meresap Kemudian orang-orang yang soleh Sesuai dengan perbedaan derajat mereka Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat atom pun Maka dia akan melihatnya Barang siapa melihat keburukan seberat atom pun Dia akan melihatnya Barang siapa masuk kepada Allah Ta'ala dengan ilmu apapun Dia akan beri manfaat dan mangkat derajatnya dengan pasti Tugas yang ke-10 adalah ia mengetahui nisbat atau kaitan ilmu-ilmu itu dengan tujuannya. Sebagaimana tujuan yang tinggi dan dekat itu berpengaruh kepada tujuan yang jauh dan yang penting berpengaruh atas lainnya. Pengertian penting adalah sesuatu yang penting bagimu dan tidaklah penting bagimu kecuali urusan tentang dunia dan akhirat. Jika tidak memungkinkan bagimu untuk menggabung antara kelezatan dunia dan kenikmatan akhirat, Sebagaimana diucapkan oleh Quran dan disaksikan oleh cahaya pandangan hati Seperti apa yang berjalan dengan perjalanan yang nyata Maka yang lebih penting adalah sesuatu yang tinggal selama-lamanya Ketika itu dunia menjadi tempat tinggal Badan menjadi kendaraan Dan amal menjadi usaha kepada tujuan Dan tidak ada tujuan kecuali bertemu dengan Allah Ta'ala Maka di dalamnya terdapat kenikmatan seluruhnya Meskipun di dunia ini tidaklah mengetahui tingkat kenikmatan itu kecuali orang-orang yang sedikit jumlahnya. Ilmu-ilmu itu dibandingkan dengan kebahagiaan bertemu dengan Allah yang Maha Suci dan melihat wajahnya yang Maha Mulia, yaitu saya maksudkan melihat yang dimohonkan oleh para Nabi dan yang mereka pahami, bukan apa yang segera dipahami oleh orang umum dan mutakalimin itu atas tiga tingkatan yang bisa kamu pahami dengan menimbang dengan contoh yakni bahwasanya hamba yang menggantungkan kemerdekaannya dan ia mungkin memiliki sebab haji dikatakan kepadanya jika kamu haji dan kamu sempurnakan maka kamu sampai kepada kemerdekaan dan pemilikan semuanya dan jika kamu mulai dengan jalan haji dan siap-siap untuknya namun kamu terhalang oleh pencegah yang pasti di jalan maka kamu merdeka dan terlepas dari kesengsaraan budak saja bukan kebahagiaan kepemilikan ia memiliki tiga macam pekerjaan yang pertama menyediakan sebab-sebab dengan beli kotta penyimpan air minum menyimpan bekal dan kendaraan yang kedua menempuh jalan dan meninggal ke tanah air dan menuju ke arah Ka'bah tempat tinggal demi tempat tinggal yang ketiga, mengerjakan amal-amal haji, rukun dan berukun. Kemudian setelah ia selesai dan melepaskan diri dari tingkah laku ihram dan telah tahu maka dia berhak untuk menerima pemilikan dan kekuasaan. Pada setiap makom itu, punya tingkatan sejak dari awal menyiapkan sebab-sebab sampai akhirnya. Dari awal menempuh desa-desa sampai akhirnya, dari awal rukun haji sampai akhirnya dekatnya dari kebahagiaan bagi orang yang mulai rukun-rukun haji itu tidaklah seperti dekatnya dari kebahagiaan bagi orang-orang yang jauh dalam mempersiapkan bekal dan kendaraan dan tidak seperti dekatnya orang yang mulai menempuh bahkan orang yang lebih dekat daripadanya. Jadi Imam Ghazali menceritakan kebahagiaan itu ya berbeda-beda tingkatnya ya. Tidak sama orang yang Bahagianya orang yang pergi haji yang jarak dekat dengan yang jarak jauh, ya. Apalagi orang yang mempersiapkan bekal, nah di situ ada kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang luar biasa ketika melaksanakan haji. Ilmu-ilmu itu ada tiga bagian juga Yang pertama satu bagian yang berjalan seperti menyiapkan bekal Kendaraan dan membeli onta yaitu ilmu kedokteran Fikih dan suatu yang berhubungan dengan kemaslahatan badan di dunia Yang kedua satu bagian yang berjalan seperti jalan menempuh desa Dan memutus hambatan yaitu mensucikan batin dari kekeruhan-kekeruhan sifat dan dari munculnya hambatan-hambatan besar yang mana orang-orang terdahulu dan terkemudian itu lemah daripadanya kecuali orang yang mendapat pertolongan. Inilah yang ditempuh oleh jalan itu. Berusaha untuk memperoleh pengetahuannya adalah, adalah seperti berusaha memperoleh pengetahuan ke arah jalan dan tempat-tempat persinggahannya. Sebagaimana pengetahuan tempat-tempat persinggahan dan jalan-jalan desa-desa tidak cukup tanpa menempuhnya. Maka pengetahuan membersihkan akhlak tanpa langsung bersihkannya itu tidaklah cukup. Tapi langsung bersihkannya itu tanpa pengetahuan adalah tidak mungkin. Yang ketiga adalah berjalan seperti jalannya haji itu sendiri dan rukun-rukunnya. Yaitu mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya dan perbuatannya dan seluruh apa yang telah kami sebutkan dalam menjelaskan ilmu Muka Syafah. Disinilah keselamatan dan kemenangan dengan mendapat kebahagiaan Keselamatan itu diperoleh oleh setiap orang yang menempuh jalan itu Jika tujuannya adalah tujuan yang benar yaitu keselamatan Adapun kemenangan dengan mendapat kebahagiaan adalah tidak diperoleh Kecuali oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Dan mendapat kenikmatan di sisi Allah dengan kelapangan, keharuman dan surga Tempat kenikmatan Adapun orang-orang Yang terhalang terhadap puncak kesempurnaan Maka mereka mendapat keselamatan Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman Fa'amma in kana minal muqarrabin Farauhu wa reyhanu wa jannatu na'im Wa'amma in kana min ashabil yamin Fa'asalamun laka min ashabil yamin al waqiah ayat 88-91 Adapun jika ia orang yang meninggal termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Maka dia memperoleh ketentraman, rezeki dan surga kenikmatan Dan apapun jika ia termasuk golongan kanan Maka keselamatan baginya Karena kamu termasuk golongan kanan Setiap orang yang tidak mengarah kepada tujuan itu dan tidak tergerak kepadanya atau ia bergerak kepadanya Dan tidak atas tujuan mengikuti dan beribadah Tetapi karena tujuan duniawi Maka dia termasuk golongan kiri dan termasuk orang-orang yang sesat Ia mendapatkan sajian air yang sangat panas Dan masuk ke dalam al-jahim, neraka jahim Ketahuilah bahwa hal ini adalah kebenaran yang hakiki Hakul yakin di kalangan ulama yang meresap ilmunya. Saya maksudkan mereka mengetahuinya dengan kesaksian dari batin, di mana itu lebih kuat dan lebih jelas daripada kesaksian mata. Mereka meninggi padanya dari batas taklid karena pendengaran semata-mata. Keadaan mereka adalah seperti keadaan orang yang diberitahu lalu ia benarkan, kemudian menyaksikan lalu ia mentahkikannya. Keadaan orang lain adalah seperti karena orang yang sebelumnya dengan pembenaran dan keimanan yang baik. Namun ia tidak mendapat bagian kesaksian dan pandangan mata. Kebahagiaan adalah di balik ilmu mukasyafah. Sedangkan ilmu mukasyafah itu di balik ilmu mu'amalah yang merupakan penempuhan jalan, jalan akhirat. Memutuskan akibat-akibat sifat-sifat dan penempuhan jalan menghapus sifat-sifat yang terjelah di belakang ilmu ma'rifat. Ilmu sifat-sifat, ilmu jalan mengobati dan bagaimana menempuh dalam hal itu dibalik ilmu keselamatan badan. Bantu-bantu sebab-sebab kesehatan dan keselamatan badan adalah dengan perhimpunan, saling mendukung dan tolong-menolong, yang dengannya sampai kepada pakaian, makanan dan tempat tinggal. Hal itu tergantung kepada sultan atau pemerintah Sedangkan undang-undangnya di dalamnya mengatur manusia untuk keadilan dan politik di tangan para fuqaha. Adapun sebab-sebab kesehatan maka di tangan dokter barang sepak berkata ilmu itu ada dua macam ilmu, yaitu ilmu badan dan ilmu agama. Maka dia mengisyarkan kepada ilmu fikih, ia maksudkan dengannya ada ilmu yang zahir yang tersiar, bukan ilmu yang sulit dan batin. Jika kamu berkata... Mengapakah kamu miripkan ilmu kedokteran dan fikih dengan penyiapan bekal dan ketahaan? Maka ketahuilah, bahwasanya yang berusaha kepada Allah Taala agar beroleh dekat kepadanya adalah hati, bukan badan. Dan tidaklah saya maksudkan hati itu adalah daging yang dapat diendah, tetapi hati itu adalah sir rahasia dari rahasia. Hasrar rahasia, rahasia Allah Azza wa Jalla, Yang tidak ditangkap oleh Indra Dan sesuatu yang lembut Dari hal-hal yang lembut miliknya Satu kali diungkapkan dengan ruh Dan satu kali diungkapkan dengan nafsu yang tenang Sedangkan syarak mengungkapkannya dengan hati atau kolbun Karena hati itu kendaraan pertama bagi sir atau rahasia itu Dan dengan perantaranya maka seluruh tubuh Menjadikan kendaraan dan alat Bagi sesuatu yang lembut itu Atau latifah Menyingkap tutup dari sir itu adalah Termasuk ilmu mukasyafah Itu adalah sukar Bahkan tidak ada kelonggaran Dalam menenturkannya Sejauh-jauh yang diizinkan padanya Untuk dikatakan hati Adalah jauhar Atau esensi yang indah Dan mutiara yang mulia Lebih mulia daripada benda-benda yang bisa dilihat ini Itu merupakan urusan Allah azza wa jalla. Mereka bertanya, kepadaMu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Al Isra ayat 85. Seluruh makhluk adalah dinisbatkan kepada Allah Taala. Tapi penisbatannya adalah lebih mulia daripada penisbatan seluruh badan bagi Allah lah penciptaan dan urusan semuanya, sedangkan urusan itu adalah lebih tinggi daripada penciptaan. Jauh hari yang indah itu yang dimiliki yang mengikul amanah Allah Taala, di mana langit, bumi dan gunung didahulukan untuk mengikul derajat ini, namun enggan untuk mengikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, termasuk alam urusan dan tidak dipahami dari hal ini. Bahwasanya termasuk bahwasanya Ruh itu tersirat dengan kodimnya. Sesungguhnya orang yang mengatakan kodimnya Ruh itu adalah orang yang tertipu Bodoh Tidak mengetahui apa yang dia katakan Kami genggam penjelasan tentang bagian ini Karena itu adalah dibalik apa yang menjadi tujuan kami yang dimaksud bahwasanya zat yang lembut ini adalah yang berusaha untuk mendekat kepada Tuhan Karena dia termasuk urusan Tuhan Daripada yang terbit zat yang lembut itu dan kepadanya kembali zat yang lembut itu Adapun dan badan maka dia menjadi kendaraan yang dinaiki Dan dia berusaha dengan perantaraannya Maka bagi badan bagi zat yang lembut di jalan Allah Ta'ala Seperti onta bagi badan di jalan perjalanan haji dan seperti kantong penyimpan air yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka seluruh ilmu yang tujuannya kebaikan badan. Maka itu termasuk golongan kebaikan-kebaikan kendaraan. Dan tidak samar bahasanya ilmu kedokteran demikian juga karena kadang-kadang ilmu kedokteran itu dibutuhkan dalam memelihara kesehatan badan. Walaupun manusia itu sendiri niscaya yang butuhkan kepada ilmu kedokteran itu Jadi walaupun manusia itu sendiri Sendirian Dia pasti membutuhkan ilmu kedokteran Sedangkan Vicky berbeda dengannya Dimana seandainya dia sendirian barangkali ia tidak membutuhkannya Tapi ia diciptakan pada segi Yang tidak memungkinkan baginya untuk hidup sendirian Dalam menghasilkan makanan Dengan bercocok tanam Roti dan masakan Dalam memperoleh pakaian dan tempat tinggal Dan dalam menyiapkan peralatan seluruhnya itu maka dia terpaksa untuk bergaul dan minta pertolongan. Ini perumpamaan ilmu fikih. Dengan ilmu kedokteran. Nah ilmu fikih itu berkait juga dengan. Urusan kemasyarakatan. Ketika manusia bergaul dan cawat mereka berkobar. Maka mereka tarik menarik terhadap sebab-sebab syahwat. Mereka bertengkar dan bunuh membunuh karena bunuh-bunuh itu terjadilah kebinasaan disebabkan perlombaan dari luar sebagaimana kebinasaan mereka terjadi disebabkan perlawanan campuran dari dalam. Dengan kedokteran dapat dibelihara keseimbangan dalam percampuran yang berlawanan terdalam, dan dengan politik dan keadilan dapatlah dibelihara keseimbangan dalam perlombaan dari luar. Ilmu jalan keseimbangan percampuran itu adalah kedokteran. Sedangkan ilmu jalan keseimbangan prika dan manusia dalam amarah dan perbuatan adalah fikih. Hmm. Seluruhnya itu untuk melihara tubuh, yang merupakan kendaraan orang yang semata-mata berdiri fikih atau kedokteran. Jika tidak memerangi nafsunya dan tidak memperbaiki hatinya, adalah seperti orang yang semata-mata membeli onta dan makanannya seperti membeli air penyegaran penyimpanannya jika ia tidak menempuh kampung-kampung dalam perjalanan haji. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan ya bahwa ilmu itu merupakan jalan keseimbangan dalam hidup kita. Ya. Jadi orang yang hanya belajar ilmu fikih atau belajar ilmu kudukteran. Tapi dia tidak mempelajari ilmu untuk merangin nafsunya, memperbaiki hatinya. Itu diumpamakan seperti orang yang membeli onta atau beli air. ya, Tapi dia tidak mau menempuh perjalanan haji pergi haji bekalnya sudah siap ya tapi tidak kunjung berangkat nah itulah perumpamaan orang-orang yang belajar tapi dia tidak memerangi nafsunya hati-hati di sini Orang-orang yang menghabiskan umurnya dalam kalimat-kalimat yang mendetail yang terjadi di dalam perdebatan fikih adalah seperti orang yang menghabiskan umurnya dalam sebab-sebab yang mendetail yang dengannya kokohlah jahitan bejana untuk menjaga air penyegar sewaktu berhaji. Penisbatan mereka yang menempuh jalan perbaikan hati yang menyampaikan kepada ilmu syafa itu adalah seperti mereka yang menempuh jalan haji atau orang yang melakukan rukun-rukun haji. Renungkanlah ini lebih dahulu dan terima nasihat dengan cuma-cuma dari orang yang biasanya melaksanakan hal itu. Dan ia tidak sampai kepadanya kecuali setelah usaha keras yang melelahkan dan keberanian yang sempurna untuk berbeda dengan orang-orang yang umum dan khusus dalam melawan ketakdiran mereka karena semata-mata syahwat mereka. Kadar ini sudah cukup sebagai tugas-tugas orang-orang yang belajar. Nah itu yang disampaikan Imam Ghazali. Memang yang Imam Ghazali ini ketika berbicara tuh agak sedikit, apa ya? Seperti orang punya sapat gitu, ya agak sedikit detail. Halus. Kita perlu renungkan, dam-dam apa yang disampaikan oleh... Ya? Ucapan-ucapan itu Kemudian yang kedua ya Yang pertama tadi kan penjelasan ya Tentang Muridnya Jadi Sekarang kaitannya tentang guru Penjelasan mengenai tugas-tugas Pembimbing yang menjadi guru Ketahuilah bahwa manusia dalam ilmunya Terdapat empat keadaan seperti keadaan manusia Dalam mengumpulkan harta benda karena orang yang mempunyai harta itu mempunyai keadaan mempergunakan, maka ia menjadi orang yang berusaha. Dan ia mempunyai keadaan menyimpan apa yang diusahakannya, atau hasil usahanya, maka ia menjadi orang yang tidak membutuhkan meminta-minta. Dan orang yang mengambil manfaat dan keadaan memberi harta bagi orang lain, maka ia menjadi orang yang dermawan dan utama. Dan itulah seutama-utama manusia dalam keadaannya. Maka demikian juga ilmu dikumpulkan sebagaimana harta itu dikumpulkan. Dia mempunyai keadaan menuntut atau mencari dan berusaha. Keadaan menghasilkan di mana dia tidak butuhkan untuk minta-minta. Keadaan merenungkan yaitu memikirkan apa yang dihasilkan dan bersenang-senang dengannya Keadaan merenungkan atau istripsor ini adalah seutama-utama keadaan Barang siapa mengetahui, mengamalkan dan mengajar Maka dialah orang yang diketahui sebagai orang besar di kerajaan langit Ia seperti matahari yang menerangi kepada selainnya Dan dia menerangi pada dirinya Dan seperti minyak kasturi yang mengharumi lainnya Sedangkan ia sendiri harum Orang yang mengetahui dan tidak mengamalkannya adalah seperti buku yang memberi faidah kepada lainnya Padahal dia sendiri kosong dari ilmu Seperti batu pengasah menajamkan lainnya dan tidak dapat memotong dan seperti jarum yang memberi makaian, pakaian kepada lainnya, sedangkan dia tidak berpakaian. Dan seperti sumbu lampu yang menerangi lainnya, sedangkan dia terbakar. Sebagaimana dikatakan, Mahuaila Zabalatun Wukidat, Tudeo Lina si tahtarik. tidaklah itu kecuali sumbu yang dinyalakan. Menerangi manusia, padahal dia akan terbakar. Betapapun, dia sibuk mengajar dan telah menyandang urusan besar, dan juga ada bahaya. Ia besar, maka peliharalah tata kesopanan dan tugas-tugasnya, yaitu satu tugas pertama adalah belas kasih. Jadi, seorang guru ini harus punya sifat belas kasih kepada orang-orang yang belajar. Dan memperlakukan mereka Seperti yang memperlakukan anak-anaknya Rasulullah SAW bersabda Inna ma'ana lakum Mislul walid Wali Sungguh aku ini Bagimu adalah seperti orang yang Mengasuh anaknya Seperti orang tua yang mengasuh anaknya Beliau maksudkan adalah menyelamatkan mereka dari neraka akhirat dan itu adalah lebih penting daripada penyelamatan kedua orang tua kepada anaknya dari neraka dunia. Oleh karena itu, menjadilah hak guru itu lebih besar daripada hak kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu adalah wujud-wujud adanya sekarang dan kehidupan yang fana. Sedangkan guru adalah sebab kehidupan yang fana, yang, yang bakok, yang kekal. Seandainya bukan karena guru ini siapa yang hasilkan dari ayah, ayahnya akan terseret kepada kebinasaan yang terus menerus Namun hanya gurulah yang memberi faidah untuk kehidupan akhirat yang terus menerus Saya maksudkan dengan guru adalah guru ilmu akhirat atau ilmu, -ilmu dunia dengan tujuan akhirat bukan tujuan dunia Adapun pengajaran dengan tujuan dunia, maka itu kebinasaan dan membinasakan. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripadanya. Sebagaimana hak anak-anak orang, seorang ayah untuk saling mencintai dan tolong menolong dalam seluruh tujuan. Maka demikian juga hak murid seorang laki-laki adalah saling mencintai dan berkasih sayang. Tidaklah hal demikian itu terjadi, kecuali jika tujuan mereka adalah akhirat. Dan, ap, dan yang ada hanyalah saling mendengki dan benci jika tujuan mereka adalah dunia Jadi orang kalau tujuannya akhirat tuh dia akan saling mencintai Kalau tujuannya akhirat tapi kalau tujuannya dunia Maka yang muncul adalah ya, Rasa saling dengki benci Sesungguhnya ulama dan putra-putra akhirat itu adalah Orang-orang yang berpergian kepada Allah Ta'ala Dan mereka menempuh jalan kepadanya dari dunia Tahun-tahunnya dan bulan-bulannya adalah tempat-tempat singgah di jalan itu Saling berlaku lemah lembut di jalan di kalangan orang-orang yang berpergian itu Menyebabkan saling menyayangi dan mencintai Maka bagaimana kapal jalan ke Firdaus yang tinggi Saling berlaku lemah-lembut di jalannya. Dan tidak ada kesempitan dalam kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu di kalangan putra-putra akhirat itu tidak ada pertentangan. Dan tidak ada kelapangan dalam mencari kebahagiaan dunia. Oleh karena itu ia tidak lepas dari sempitnya berdesakan. Nah ini cerita orang yang benar ilmunya. Putra-putra akhirat. Maka dia tidak akan berdebat Tidak akan bertentangan Tapi kalau sudah dunia Maka akan muncul Sifat-sifat dengki Dengki benci ya, Itu kalau orang sudah Dalam batinnya Diisi dengan dunia terus Oleh karena itu di kalangan putra-putra akhirat itu tidak ada pertentangan dan tidak ada kelapangan dalam mencari kebahagiaan. Oleh karena itu tidak lepas dari sempitnya berdesakan. Orang-orang yang menyimpang dengan mencari kepemimpinan dengan ilmu-ilmu itu adalah orang keluar dari ketentuan firman Allah. Innamal mu'minu na ikhwah, sungguh orang beriman itu bersaudara. Kemudian di surah Az-Zukhruf ayat 67 al aduun Teman illa Teman-teman akrab di hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang takwa Az-Zukhruf ayat 67 Tugas yang kedua adalah dia mengikuti pemilik syarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maka ia tidak diupah karena memberitahukan ilmu dan tidak bermaksud balasan dan terima kasih dengannya. Tapi dia mengajar karena mencari ridha Allah dan mencari pendekatan diri kepadanya. Ini tugas yang kedua mengikuti pemilik syarak Nabi SAW Maka ia tidak minta upah karena memberitahukan ilmu dan tidak bermaksud memberi minta balasan dan terima kasih dengannya Tapi dia mengajar itu karena mencari keridoan Allah Ta'ala dan mencari pendekatan diri kepada Allah ia tidak melihat dirinya memberikan pemberian kepada mereka Meskipun pemberian itu lazim atas mereka Bahkan ia melihat mereka itu mendapat keutamaan Karena hati mereka terdidik Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dengan menanamkan ilmu-ilmu padanya Sebagaimana ada orang yang meminjamkan tanah kepadamu Untuk kamu tanami tanaman bagimu Maka dengannya kemanfaatanmu itu Lebih melebihi kemanfaatan pemilik tanah Maka bagaimanakah kamu memandang memberikan pemberian kepadanya sedangkan pahala dalam mengajar itu lebih besar daripada pahala orang yang belajar di sisi Allah. Sane tidak karena orang yang belajar, niscaya kamu tidak memperoleh pahala. Maka janganlah kamu minta upah kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa ala Allah Hai kaumku, saya tidak mantekah harta kepadamu. Upahku tidak ada selain atas tanggungan Allah. Surah Hud, ayat 29. Jadi orang yang mengajar tidak seharusnya minta upah ya dari orang yang diajar. Lalu bagaimana di zaman sekarang? Ya. Di zaman sekarang, orang mengajar tentu di situ dia ada upah mengajar. Ya. Maka tugas untuk memberikan upah ini menjadi tanggungan Allah. Itulah pentingnya kita mengurus zakat. Karena dari zakat itulah nanti akan ada bagian fisabilillah asnaf. Ya. Orang-orang yang di jalan Allah. Fisabilillah. Mereka inilah adalah para guru-guru, para Ustadz ya, fisabilillah. Itu bisa dibei dari zakat. Sesungguhnya harta dan apa yang ada di dunia adalah pelayan badan tubuh Sedangkan badan adalah kendaraan jiwa Sedangkan yang dilayani adalah ilmu Karena dengan ilmu lah kemuliaan jiwa Barang siapa menjadi harta dengan ilmunya Maka dia seperti orang yang mengusap kotoran bagian bawah dengan mukanya Agar kotoran itu menjadi bersih Maka orang yang dilayani menjadi pelayan Dan pelayan menjadi orang yang dilayani Itu adalah penjungkir balikan Dan seperti itu adalah orang yang berdiri penampilan agung Bersama orang yang berdosa Dimana mereka membalik kepala mereka Di sisi Tuhan mereka Secara umum keutamaan dan pemberian itu adalah bagi guru Maka lihatlah bagaimana urusan agama itu berakhir Kepada satu kaum yang menduga Bahwa tujuan mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu fikih Ilmu kalam, mengajarkan keduanya Dan selainnya Mereka menyerahkan harta dan pangkat Dan menanggung berapa macam kehinaan Yang berkhidmat kepada syaitan untuk melepaskan hal-hal yang berlaku Seandainya mereka meninggalkan hal itu niscaya mereka ditinggalkan dan tidak diperselisihkan Kemudian guru itu memperkirakan Dari muridnya untuk melaksanakan baginya Dalam setiap malapetaka untuk membantu kekasihnya Untuk musuh-musuhnya secara terang-terangan Agar ia bergerak untuk memenuhi kebutuhannya dan tunduk di mukanya untuk keperluan-keperluannya. Jika ia lengah dalam kewajibannya, maka dia berontak dan menjadi orang yang paling dimusuhinya. Maka hinalah seorang alim yang ridho dirinya mempunyai kedudukan ini, bergembira dengannya dan tidak malu untuk mengucapkan. Tujuan saya mengajarlah menyebar luaskan ilmu karena mendekatkan diri kepada Allah dan menolong agamanya. Maka lihatlah tanda-tanda itu sehingga kamu melihat berbagai macam tipuan itu. Tugas yang ketiga adalah janganlah dia meninggalkan sedikit sedikitpun dari nasihat-nasihat sang guru. Demikian itu terhadap cegahan guru untuk memasuki tingkatan sebelum dia yang berhak. Dan sibuk dengan ilmu yang samar sebelum selesai dari ilmu yang jelas. Kemudian yang peringatkan kepadanya bahwa tujuan mencari ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kepemimpinan, kemegahan dan perlombaan. Dan didahulukanlah keburukan hal itu dalam jiwanya dengan sejauh mungkin Kebaikan yang diperbuat oleh orang alim yang jahat tidak lebih banyak dari kerusakan yang dilakukan Jika diketahui dari batinnya bahwasanya ia belajar hanya karena dunia Maka dilihatlah kepada ilmu yang ia tuntut Jika yang dituntut itu ilmu perbedaan pendapat mengenai fikih Perdebatan mengenai ilmu kalam dan mengenai fatwa dalam persengketaan dan hukum-hukum maka ia melarang diri demikian itu, karena ilmu-ilmu itu bukan ilmu-ilmu akhirat dan tidak termasuk ilmu yang ada padanya. Dikatakan, kami belajar ilmu karena selain ilmu, maka ilmu itu enggan karena selain Allah. Ini satu ungkapan yang indah. Kami belajar karena ilmu. ya Kami belajar ilmu niatnya selain Allah maka ilmu itu enggan tidak mau datang jika dia datang ilmu itu niatnya selain Allah nah, ini kita harus hati-hati di sini ilmu-ilmu akhirat itu ada ilmu tafsir ilmu hadis ilmu akhirat yang ditekuni orang yang terdahulu pengetahuan tentang akhlak jiwa dan cara mendidiknya jika murid mempelajarinya dan dengannya dia bertujuan dunia, maka ia tidak mengapa untuk membiarkannya. Karena hal itu akan membuahkan untuk rakus memberi nasihat dan mencari pengikut. Tetapi di tengah-tengah urusan itu atau di akhirnya kadang-kadang dia sadar. Karena di dalamnya terdapat ilmu yang membuat ia takut kepada Allah. Ilmu-ilmu itu membakar dunia dan membesarkan akhirat. Demikian itu hampir menyampaikan kepada kebenaran tentang akhirat Sehingga dia dapat mengambil pelajaran dengan apa yang diajarkan oleh orang lain Dan berjalanlah senang diterima dan senang pangkat Seperti jalannya benih yang ditabur sekitar perangkap untuk perangkap burung Allah telah melakukan hal itu terhadap para hambanya Ketika dia menjadikan syahwat agar makhluk itu sampai kepada kekalnya keturunan Dan dia jadikan juga cinta pangkat agar menjadi sebab untuk menghidupkan ilmu-ilmu dan ini diperkirakan pada ilmu-ilmu ini. Adapun semata-mata khilafiah atau perbedaan pendapat, perdebatan-perdebatan ilmu kalam, pengetahuan cabang yang asing, semata-mata ilmu itu dengan berpaling dari selainnya, tidaklah menambah kecuali kekerasan dalam hati dan kelalaian dari Allah Ta'ala. Dan melanturkan dalam kesesatan dan mencari pangkat. Kecuali orang-orang yang melantur Kecuali orang-orang yang dikarani Allah dengan rahmatnya Atau ia campurkan kepada lainnya dari ilmu imu agama Dan tidak ada bukti bahwa hal itu Seperti percobaan dan kesaksian Maka lihatlah Ambillah pelajaran dan renungkan Agar kamu saksikan realitas hal itu Pada hamba manusia, negeri, negeri Dan Allah al-Zal ini memohonkan pertolongan Sufain tampak sedih. Lalu tanyakan kepadanya Mengapakah kamu maka dia menjawab, "Kami menjadi tokoh bagi putra-putra dunia." Seorang dari mereka melazimi kami sehingga jika ia telah belajar, maka dia menjadi hakim atau pegawai atau sekretaris raja. Ini kesedihan seorang guru ya. Sauri, ya, dia mengajar murid-muridnya. Ya. Tapi Dia sedih Karena murid-muridnya itu Kemudian menjadi Hakim, jadi pegawai Sekretaris Raja Seolah-olah dia mengatakan Bahwa dia ini adalah Orang-orang yang membuat Semacam supermarket Untuk putra-putra dunia Ya. Yeah. Padahal tadi dikatakan Imam Ghazali, kadang-kadang ilmu itu memang ya seperti itulah. Ya. Yeah. Memang Allah itu membuat hidup ilmu itu dengan orang-orang yang cinta dengan pangkat. Ada yang seperti itu. Ya yeah, Allah buatkan ilmu. Tugas yang keempat adalah hal yang halus dari pekerjaan mengajar yaitu mencegah murid dari ahlak yang buruk dengan jalan sindiran. Sedapat mungkin tidak dengan terang-terangan. Dengan jalan kasih sayang tidak dengan jalan buka rahasia. Karena terang-terangan itu merusak tirai kebibawaan dan menyebabkan berani menyerang karena perbedaan pendapat. Dan menggerakkan kerakusan terus menerus. Jadi kita seorang guru jangan sampai... Ya, ketika menegur murid itu dalam kondisi terang-terangan, tapi kita harus dengan menjaga rahasia, tidak membuka aibnya, karena itu nanti jadi bisa berbalik, ya, jadi pemusuhan. Lo muni an an Seandainya manusia dilarang dari menghancurkan kotoran onta dengan jari Nisa mereka menghancurkannya dengan jari Sampai berkata kami tidak larang daripadanya Kecuali karena di dalamnya terdapat sesuatu Kamu diperingatkan kembali terhadap hal ini oleh kisah Adam dan Hawa Dan apa yang kedua orang tersebut Dilarang daripadanya saya tidak menyebut kisah itu kepadamu agar kisah itu menjadi pecahan di malam hari, Bahkan agar kamu mendapat peringatan dengan jalan ibarat dan karena sindiran itu juga menyenangkan jiwa yang utama dan hati yang suci untuk mengambil pengertian pengertiannya, lalu memberi faidah kesenangan dapat menyikirkan pengertiannya karena kecintaan untuk mengetahuinya agar diketahui bahwa hal itu termasuk satu yang tidak melenyahkan dari kecerdasannya. Tugas yang kelima adalah orang yang bertanggung jawab dengan sebagian ilmu itu sejaknya untuk tidak memburukkan ilmu yang di luar ke keahliannya di kalangan muridnya. Seperti guru ilmu bahasa biasanya memburukkan ilmu fikih. Guru ilmu fikih biasanya memburukkan ilmu hadis dan tafsir. Di mana hal itu semata-mata menukil dan mendengar itulah dan orang-orang yang lemah dan tidak ada pemikiran akal padanya. Guru ilmu kalam berorang lain dari Membuat orang lain lari dari ilmu fiqih dan dia mengatakan itu adalah cabang agama Itu membicarakan tentang haid wanita Maka dimanakah kedudukannya dibanding membicarakan tentang sifat Tuhan yang maha pengurah Itu adalah ahlak yang tercela bagi para guru Sejaknya Se ahlak tersebut dijauhi bahkan orang yang bertanggung jawab dengan satu ilmu Seharusnya melampangkan murid terhadap jalan belajar pada ilmu yang lain Dan jika ia bertanggung jawab pada beberapa ilmu maka ia seharusnya untuk memelihara ketahapan untuk meningkatkan muridnya ke satu tingkatan tingkatan yang lain. Insya Allah kita cukupkan uh, syarah kitab Ihya Ulumuddin Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita sambung. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa menyambung syarah ini al-haqumi rabbik warahmatullahi wabarakatuh